Indra Bekti masih perlu perawatan intensif di ICU isu kaesang Pangarep bantu biaya dibantah ada isu bahwa kaesang Pangarep putra bungsu presiden Joko Widodo telah membantu dalam menangani biaya perawatan Indra Bekti di rumah sakit namun Adik Indra Bekti, Cipta, telah membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah hoaks. Cipta juga mengatakan bahwa Indra Bekti dekat dengan banyak orang termasuk Kaesang, meskipun ia tidak tahu secara jelas tentang tingkat keakraban mereka cipta juga mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah Raffi Ahmad akan menjenguk Indra Bekti atau memberikan bantuan Patrick Effendi rekan kerja Indra Bekti mengatakan bahwa banyak teman dan artis yang tergerak untuk membantu setelah mendengar tentang biaya perawatan Indra Bekti yang tinggi akibat pendarahan otak namun dia juga mengatakan bahwa dia belum membahas masalah keuangan dengan Dila, keluarga Indra Bekti. Meskipun terus mendapat bantuan dari berbagai pihak, kondisi Indra Bekti masih membutuhkan perawatan yang intensif di ICU rumah sakit. Aldila Jelita, Saudara Indra Bekti Mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan mendoakan kesembuhan Indra Bekti. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan kesembuhan Indra. Kondisinya memang masih belum stabil, tapi kami optimis dengan perawatan yang intensif di ICU ini ia akan segera pulih, ujar Aldila. Sementara itu, keluarga dan rekan-rekan kerja Indra Bekti terus berdoa agar ia segera sembuh dan kembali pulih seperti sedia kala. Mereka juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang.